Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Doljangdo dari channel Ganggu Tupatang jangan lupa like komen share dan subscribe warna grafika untuk Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya dari Jakarta nama channel saya Wisata Murah Channel jangan lupa untuk subscribe like warna grafika itu gratis kok lagi bersama saya ong nababan channel bersama warna grafika channel jangan lupa support kita dan like comment dan subscribe ya love you all hai teman sekalian saya dari agi channel jangan lupa subscribe di warna grafika channel terima kasih Halo guys saya dari nama akun YouTube video channel sangat mendukung untuk perkembangnya dan monetisasinya akun dari warna grafika punya bangun guys Oke okay. terima kasih guys jangan lupa subscribe nya komen like di warna grafika guys oke okay. oke teman-teman kita mulai aja langsung ya untuk menyusunnya pakai Corel draw nah, karena saya biasa pakai Corel draw jadi saya susun logonya yang eh, sudah saya simpan di harddisk ya. dan ini kebetulan pesanan dari polisi nah, kombinasi dengan eh, logo TNI Oke okay, buat teman-teman yang nggak bisa pakai Corel Draw untuk membuat logo pada masker ini boleh juga menyusunnya pakai yang biasa dipakai misalnya uh, Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint bebaslah mana yang teman-teman bisa lakukan di rumah ya gitu jadi nggak mesti pakai Corel Draw yang penting kita bisa ngeprint. print ini saya kasih dulu teksnya Polri. Nah, saya kasih teksnya Polri baru saya atur blocks -nya. Ini biar warnanya sama dengan logo karena logonya ngambil dari internet. Ya, jadi saya pakai eyedrop untuk ininya nih nanti teman-teman ya, untuk biar sama nih. Tapi saya atur dulu size-nya ya. Ini saya ambil sampelnya lalu saya drop warna hitamnya jadi akan sama persis dengan uh, yang di logo. Uh, jadi biar nggak belang nanti waktu di print. Uh, saya masih atur ininya uh, besar teks portrinya so, disesuaikan. Jadi untuk settingannya nanti teman-teman pakai A4 ya karena transfer paper yang kita beli itu size-nya A4 nah. Oke. Kalau untuk ukuran 57mm itu untuk size A4 kita bisa dapat 20 logo ke bawahnya 5 ke sampingnya 4 Nah, untuk, untuk harga transfer papernya, saya biasa beli itu harganya 15.000. Ya, satu lembar nah, baru. Nanti kita uh, pandai-pandailah susunnya, gitu ya, supaya tidak ada yang terbuang. Ini kita dapat dapat 20, ya, teman-teman. ya Okay, setelah oke okay susunannya langsung aja kita print. Di sini saya menggunakan uh, printer Epson biasa ya teman-teman, bukan yang macam-macam dan tintanya juga tinta bawaan nih teman-teman. Kita pakai tinta dyeing gitu. Nah, apakah nggak luntur? Kalau di kertas memang luntur, tapi memang kalau transfer paper ini memang sudah dirancang uh, khusus supaya Walaupun pakai tinta yang daying biasanya luntur kena air, dia tidak luntur kalau pakai uh, transfer paper. Perhatikan posisinya. Uh, ada sebagian dari transfer paper yang antara depan dengan belakang sama, nggak ada nggak ada capnya ya, jadi sama-sama putih. Jadi terkadang suka terbalik uh, nyetaknya dan akhirnya terbuang. Uh udah gitu kita tinggal print biasa untuk hasil yang lebih baik dan lebih kuat sebaiknya kita pakai uh, tinta pigment ya teman-teman nah kalaupun teman-teman nggak punya uh, printer epson pakai canon pun boleh nggak masalah karena memang sudah dirancang khusus kalau transfer paper itu ada banyak merek teman-teman ya karena nggak nggak endorse makanya mereknya nggak enggak saya kasih tahu uh, nanti tanya aja sama di toko perlengkapan percetakan transfer paper gitu ada dua jenis transfer paper itu ada yang untuk uh, transfer paper light itu untuk dasar warna putih dan untuk yang selain dasar putih kita pakai transfer paper dark ya Nah, itu hasilnya. Nah, setelah itu, uh, setelah kering, jangan es. Eh, setelah keluar dari printer, jangan langsung dipotongin ya, biar dia agak kering dikit. Baru kita potongin sesuai dengan bentuknya. Nah, kita gunting-gunting lah, teman-teman. Oke, nah setelah itu kita kupas, gampang kupasnya ya. Pakai kuku pun bisa di kupasnya tidak terlalu sulit kita kupas-kupas setelah dikupas kita siapkan mesin pressnya kita set di suhu 150 derajat dan timingnya itu cukup 10 detik saja jangan terlalu lama timingnya karena nanti transfer papernya itu meleleh malah malah terlalu meresap ke masker kita tunggu sampai suhunya mencapai 150 derajat panasnya lalu kalau memang mau membuat banyak masker jangan langsung banyak ya kita tes satu dulu kalau hasilnya bagus baru kita lanjutkan dengan yang banyak kita taruh posisi logonya sesuai yang diinginkan nah, posisi eh, gambar menghadap atas ya dan jangan lupa kita eh, lapisi dengan kertas teflon biasanya kalau kita beli itu dikasih tuh teman-teman kertas teplonnya gratis satu untuk melapisin kalau nggak lengket nah inilah hasilnya setelah di press tinggal sisi selanjutnya karena ini kita satu masker, dua logo, tinggal langsung aja balik ya, teman-teman. Oke, mohon maaf nih, agak repot ngaturnya karena nggak ada. Ya, kita tunggu ya, teman-teman, sampai selesai. Oke, dah. sudah siap teman-teman sangat mudah kan jadi untuk satu masker itu kalau dua logo kita hanya butuh waktu 20 detik yang satu, satu logo yang 10 detik nah kalau nggak punya uh, nggak punya alat press seperti saya ini boleh pakai setrikaan ya teman-teman kasih suhu yang Kalau pakai uh, setrikaan, nah, setelah selesai baru kita uh, banyak-banyak, teman-teman, sepuluh -teman. detik kita bisa delapan masker ya untuk mesin, uh, mesin press berukuran 40 kali 60 cm Jadi kalau untuk ngerjain ribuan itu hanya sebentar lah, sampai sehari, ya teman-teman ya. Cukup cantik bukan hasilnya Nah ini jangan takut luntur ya teman-teman Ini gak bakal luntur nih pak Walaupun pakai tinta biasa Atau pakai daging Tapi akan lebih kuat lagi Kalau kita pakai uh, tinta pigment Tapi rata-rata kawan-kawan pasti jarang pakai tinta pigment nah, inilah hasilnya teman-teman Semoga menginspirasi dan uh, membuat teman-teman punya ide untuk usaha di rumah. Ya, nah, bisa buka sablon masker di masa pandemi. Okay.